Hai hai hai Selama ini banyak orang yang sering menyebut harimau dengan sebutan lain yaitu macan Begitu juga sebaliknya, macan disebut harimau Apakah kalian adalah salah satu yang menyebut harimau sebagai macan? Ternyata penyebutan harimau dengan nama lain macan atau menyebut macan sebagai harimau itu salah lho sob Meskipun keduanya merupakan hewan mamalia karnivora dan berasal dari keluarga kucing Harimau dan macan adalah dua spesies yang berbeda Harimau yang mempunyai nama latin Panthera tigris ini adalah salah satu spesies yang tergolong dalam kelompok kucing besar atau cat. Sedangkan macan adalah spesies yang termasuk dalam kelompok kucing sedang atau middle cat. Bahkan corak tubuh yang dimiliki macan dan harimau ini adalah pembeda paling jelas yang bisa dilihat dari kedua hewan ini. Harimau memiliki corak loreng-loreng yang khas. Corak loreng ini juga beragam, ada yang hitam, coklat, hingga putih. Kalau harimau memiliki corak loreng-loreng, sedangkan corak yang dimiliki macan berbeda, yaitu tutul-tutul atau berbintik-bintik. Selain besar tubuh dan corak, ternyata ada perbedaan lain antara macan dan harimau, losop. Namun perbedaan yang satu ini hanya bisa dilihat jika kita melihat kehidupan mereka di alam liar, ketika mereka sedang berburu mangsanya. Dan inilah yang menjadi perbedaan ketika seekor macan tutul sedang diserang oleh seekor harimau. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dulu ya. Video yang diposting oleh petugas layanan hutan India atau IFS Susanta Nanda di Twitter menunjukkan predator puncak berlari dengan kecepatan penuh untuk menangkap macan tutul. Namun sayangnya, berat badan harimau akhirnya menjadi masalah bagi hewan tersebut. Macan tutul itu kemudian memanjat di atas pohon untuk membuat dirinya tidak dapat dijangkau. Tak menyerah sampai di situ, harimau itu mencoba untuk melacak macan tutul dan hampir berhasil karena bobot tubuhnya tidak memungkinkan untuknya memanjat pohon seperti macan tutul. Pada akhirnya, pemangsa tersebut menyerah pada mangsanya. Seperti cara berburu harimau pada umumnya, pengejaran tersebut dimulai dengan serangan diam-diam yang pasti akan memacu detak jantung mangsanya. Saat menjelaskan konflik antar satwa liar, petugas IFS menulis saat menyeroti keterampilan harimau memanjat pohon, Harimau dapat dengan mudah memanjat pohon dengan cakarnya yang tajam dan dapat memberi cengkraman yang kuat untuk menahan batang pohon dan memanjatnya. Tetapi ketika mereka bertambah tua, berat badan mereka menghalangi mereka untuk melakukannya. Video tersebut telah ditonton lebih dari 4.000 penonton dan masih terus bertambah. Hal itu pun memicu topik perdebatan di kalangan pecinta hewan di internet. Bahkan seorang pengguna menyeroti, Dari apa yang saya tahu, tidak seperti macan tutul. Harimau tidak dapat benar-benar memanjat pohon tinggi. Yang mereka lakukan hanyalah berlari ke arahnya untuk mendapatkan momentum yang membantu mereka mencapai ketinggian 20 kaki. Itu sebabnya rumah pohon khususnya di Cagar Harimau dibangun di atas 30 kaki atau lebih. Namun detail lokasi tempat berlangsungnya perburuan yang mendebarkan tersebut masih belum jelas hingga sekarang.